Oke, okay, Kak. Uh, saya sebagai netizen nih, mau nanya-nanya, sesuai yang saya pasang di Instagram kemarin, Konsep multiverse itu ada nggak sih dalam kitab? Multiverse kalau di dalam Alkitab memang tidak pernah disebutkan ya, mm -hmm. tapi Alkitab itu kan multitafsir. Nah, ketika dia sudah multitafsir, orang bebas aja menafsir ada atau nggak adanya, tapi kalau menurut pemahaman saya sih di Alkitab itu nggak ada yang namanya multiverse. Mm -hmm. Apalagi kalau gambarannya kayak di Marvel, mm -hmm. kayak di uh, DC, yang mungkin tidak tidak seperti itu. Itu kan orang bisa bilang itu khayalan ilmiah ya, mm -hmm. karena bisa dijelaskan secara konsep ilmiah, tapi banyak nggak masuk akalnya juga. Tapi kan kalau kita nonton film Marvel tuh, contoh yang baru dah Spider-Man tuh dari berapa universe, mereka yeah. ada tiga. Nah Gimana yang kalau ada kasus-kasus saya pernah ada lihat e, kalau kayak double ganger gitu Pasti mirip tapi hmm. mereka nggak dari satu tempat itu dari nggak dari satu ibu yang sama. Nah itu bagaimana itu? Nah makanya itu lebih ke orang mereka-rekalah dari menyamainyamakan atau bahkan ada yang bilang kan ada orang yang Pernah hidup di masa lalu kan? Mm -hmm. Karena dia sudah pegang handphone, kan ada foto yang pernah beredar tuh di, yeah. di internet. Foto zaman perang atau foto di masa lalu, tapi kok orang pegang handphone, kok handphonenya beda dengan yang lain? Makanya pada zaman itu belum ada handphone. Ya mm -hmm. udah pegang kayak iPad, eh, sudah pegang kayak iPhone, pegang kayak uh, handphone handphone zaman sekarang. Sehingga ada yang bilang, oh ini kayaknya time travel. Orang mulai berpikir tentang itu, lalu ada kemudian yang muncul bilang, jangan-jangan itu multiverse. Atau jangan-jangan itu alien yang, yang ya, jatuh gitu ini ya, ya kayak di apa itu namanya di Marta itu kan ada uh, apa itu yang alien yang bisa merubah ya jadi, begitu jadi, manusia ya banyak ya karena namanya manusia itu memang otaknya itu kan tidak terbatas ya dia bisa menghayal dengan macam-macam nah kita bisa aja bilang itu multiverse bisa saja itu eh uh, alien, bisa juga itu time travel hmm. bisa juga bilang itu ya hanya sebuah kebetulan saja tapi intinya kalau mau ditanya penjelasan Alkitabnya ya tidak ada disebutkan itu di dalam dalam Alkitab hmm. Hmm. terus saya juga ada ini e, ini pemikiran saya sendiri nih pertanyaan yang udah lama sih udah lama nanya dalam hati sendiri gitu ah. e, kayak contoh Adam Hawa nih hmm. ya kan, Adam Hawa nah, keturunan Adam Hawa kan yang kita tahu cuman berapa gitu dan nggak terlalu dijelaskan nah itu gimana tanggapannya kan jatuhnya kan jadi kayak menikah sama ini sendiri, sendiri dong saudara sendiri ini. dong malah kalau kita kenali budaya Israel mula-mula kan kalau kita baca dalam Alkitab justru orang Israel itu dilarang menikah dengan bangsa lain mm -hmm. itu dianggap E, kenajisan yeah. makanya kan mereka nggak suka dengan orang-orang Samaria karena Samaria itu menikah dengan bangsa-bangsa kafir istilah mereka kafir ya. jadi orang Israel itu harus menikah dengan keturunan Israel nah keturunan Israel itu kan kalau kita tarik semuanya mm. ya, keturunan Yakub semua mm. berarti yang terjadi itu kan pernikahan dalam uh, family mereka tapi terlepas dari itu konsep penciptaan Adam dan Hawa ini ya lagi-lagi balik lagi ke multi tafsirnya Alkitab. Ada yang bilang Adam dan Hawa itu adalah sebuah peristiwa historis yang secara harfiah harus kita terima apa adanya. Bahwa manusia itu berasal dari satu laki-laki dan satu perempuan. Tapi ada juga penafsiran yang bilang mereka itu hanya wakil manusia. Jadi Tuhan tidak menciptakan satu sepasang manusia saja, tapi kumpulan manusia. Tapi ada manusia ideal yang dipilih dan itulah uh, Adam dan Hawa itu ada penafsiran yang seperti itu. Ada juga penafsiran yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah analogi atau sebuah metafora, sebuah penggambaran ya, peristiwa penciptaan itu seperti apa. Tapi realnya, penciptaan tidak seperti itu. Itu multitafsir terhadap peristiwa Adam dan Hawa. Nah, mana yang kita mau pilih? Ya, kita kembali lagi kepada gimana kita membaca Alkitab, apakah kita melihat itu historis ataukah itu sebuah penggambaran sebenarnya sederhananya begini saja kan di, di taman Eden dikatakan ada sungai Tigris, ada sungai Efrat. Ya. Kalau kita mau kaji itu secara geografis, itu kan jelas ada di Babilonia, di Irak lah sekarang. Hmm. Nah, ada di Irak. Apakah taman Eden itu secara secara harfiah ada di sana? Atau Efrat dan Tigris itu hanya sebuah apa ya, upaya dari orang percaya mula-mula menggambarkan keindahan taman itu? bahwa ada sungai Tigris, ada sungai Efrat karena dua sungai ini adalah dua sungai yang paling besar pada saat itu dan orang-orang pada zaman itu sangat bergantung penuh pada air sehingga digambarkan kehadiran empat sungai itu yang digambarkan dalam Alkitab itu menggambarkan bahwa Taman Eden itu taman yang sangat subur nah tapi bukan bicara lokasinya secara harfiah ada di antara sungai Tigris dan sungai Efrat seperti itu gitu kalau kita mau belajar alkitab. Terus kalau nggak salah di dunia kedokteran kalau menikah sama keluarga sendiri eh, ada cacat lah, ada hmm. ya nggak nggak sempurnalah dibilang begitu. Nah itu gimana hmm. lagi gitu? dong? Jadi agak-agak ya. kan ribet nih. Hmm. gitu Masalahnya kalau kita kembali lagi kepada pemahaman bahwa manusia itu berasal dari satu keluarga yang sama, hmm. ya berarti kan kita sebenarnya menikah dari keluarga sendiri semuanya. Betul. <tuh>. Kalau kita mau tarik seperti itu uh, Kalau kita mau tarik keluarga uh, Konsep penciptaan Adam dan Hawa itu Hanya ada Satu manusia itu sebagai sampel saja Dari sekumpulan manusia yang lain Baru kemudian tidak terjadi pernikahan sesama keluarga Berarti pokoknya intinya Dari hmm. kita masing-masing nih mau uh, nyimpulinnya Kita ini sebenarnya Adam-Hawa itu diciptakan cuman sebagai sampel, atau ada mayat itu memang cuman mereka satu-satunya? Hmm. ya kembali kepada penafsiran Alkitab kita, bahkan teolog-teolog sendiri, para penafsir Alkitab itu sendiri masih banyak perdebatan soal konsep ini hmm. tapi intinya sih, kalau saya membaca peristiwa penciptaan itu lebih kepada pesannya yang mau ditangkap bukan historisitasnya karena kalau kita terjebak pada historisitas, kita akan terus berdebat soal penafsiran mana yang benar Hmm. Apalagi kalau dibandingkan antara aliran-aliran gereja antara karismatik, Pentakosta, kemudian aliran mainstream, Old protestan dan sebagainya, ya nggak akan selesai kita berdebat soal manusia eh, harfi apa historisnya begitu atau itu hanya sebuah eh, mitos ataukah itu sebuah analogi ataukah itu sebuah eh, metafora nggak akan selesai kita bicara soal itu. Maka yang paling penting menurut saya adalah kita tangkap aja pesannya tangkap pesannya aja, hmm. oke okay, berarti uh, saya nggak perlu harus mikirin kok bisa begitu ya detailnya gitu ya, Jiyo? kok bisa begitu, uh, bukan nggak harus mikirin, justru kalau menurut saya cerita seperti itu justru membuat kita harus berpikir memang. Iya, yeah. karena itu yang buat buat saya pribadi kayak ini kenapa kok bisa begini ya, kok ini bisa begini jadi pertanyaan sendiri, mungkin kan orang sebagian orang nggak berani ngomong, nggak berani nanya gitu, makanya kan ya kita buat ini buat Buat nyampein hmm. apa sih yang kira-kira anak muda atau saya hmm. atau siapapun mau bertanya tinggal nanya aja gitu kan Enggak hmm. ada masalah kan Nah itu justru kalau menurut saya kalau kita membaca Alkitab kemudian kita tidak muncul pertanyaan dalam pikiran kita Berarti kita belum membaca Alkitab hmm. Nah justru Alkitab itu disajikan supaya kita bertanya kalau umpamanya ada orang, right? nah. saya sih sendirilah contoh hmm. Saya nggak terlalu suka yang namanya membaca. Iya, yeah. tapi saya lebih lebih kayak uh, visual mm. gitu, lah, ya lebih mendengar saya lebih lebih cepat hmm. nangkepnya daripada saya harus baca gitu. Hmm. Nah itu gimana lagi? <laughs> nah ini mungkin kalau kita di dalam belajar Alkitab itu ada yang namanya oral Torah. Ya, oral Torah -tora itu apa? adalah tradisi mewariskan Taurat itu dalam bentuk cerita mm -hmm. kan kalau di surat di kitab-kitab Musa itu kan ada pesan Tuhan kepada Musa terceritakanlah itu, ajarkanlah itu turun temurun kepada anak cucumu mm -hmm. dalam tradisi orang Yahudi anak-anak eh, itu selalu diperkenalkan dengan cerita-cerita Alkitab oleh orang tua mereka zaman dulu itu hanya dibacakan seperti biasa nah di zaman modern orang tua itu semakin kreatif Hmm. membacakan cerita Alkitab itu sehingga setiap anak itu paham isi Alkitab, eh, paham dulu ceritanya. Nanti kemudian di level berikut dia akan mulai menafsir. Kalau di tradisi Ibrani itu dia ada kelas-kelasnya sebetulnya membaca Alkitab itu. Kelas yang pertama itu yang disebut Bedsefer. Hmm. sefer itu sefer itu bahasa Ibrani artinya kitab. Dimana anak-anak itu ya dia hanya membaca saja balik lagi ke ini ya ke kemampuan kan kemampuan masing-masing iya. ada yang kemampuan membaca visual ada yang kemampuannya uh, tek uh, apa mendengar audible <tuh> nah kalau misalnya anak itu kemampuannya membaca dia akan disuruh membaca alkitab membaca kitab suci itu pokoknya dia baca aja dia nggak boleh bertanya dia nggak boleh menafsir dia nggak boleh uh, apa ya keluar dari teks yang ada pokoknya teks itu dibaca saja dulu sampai selesai lalu kemudian dia naik ke level berikutnya dari bed Sefer, dia naik ke Midras Di Beth Midras ini Anak-anak itu kemudian dipersilakan Untuk membaca Membaca tafsiran dari guru-guru mereka nah, Kalau di orang Yahudi nyebutnya rabi Para rabi mereka Dipersilakan membaca Tafsir-tafsir uh, mereka sebagai bacaan sekunder ya, Jadi kalau mungkin Kalau di tradisi Kristen Setelah dia baca Alkitab Dia bisa baca buku-buku renungan atau buku-buku teologi kalau di mahasiswa teologi kalau anak muda yang senang teologi ya dia hmm. bisa baca atau dia bisa nonton di YouTube lah pengajaran-pengajaran kayak ginilah hmm. atau uh, mendengarkan dari radio dan sebagainya dia bisa mendapatkan referensi lain di luar Alkitab itu dia namanya Bed Midras lalu tingkat yang ketiga dia namanya bedmisna bedmisna itu hmm. orang dipersilahkan untuk menafsirkan sendiri hmm. menurut informasi yang dia sudah dapat dan menurut pengalaman spiritualnya sendiri nah disitu dia bebas untuk menafsir tapi itu tadi dia ada penduannya, dia berangkat dari dia sudah baca dulu dia sudah mendapatkan dari berbagai guru dulu, hmm. baru kemudian dia bisa menafsir sendiri itu kalau tradisi eh, pengajaran di dalam tradisi Ibrani zaman dulu, dan saya pikir ini kalau kita realisasikan di zaman modern itu pas karena hmm. tadi kan kan agus kan nanya hmm. kalau saya yang visual ya mau tidak mau dia harus mencari sumber-sumber yang visual bahkan sekarang lembaga alkitab itu kan sudah mulai mengeluarkan alkitab edisi suara Udah, ya saya sudah ada juga sudah mulai juga diusahakan edisi video oh. sehingga anak-anak sekarang bacaannya aja sekarang kan kalau kita buka alkitab edisi anak-anak yang diterbitkan yang Raya itu kan gambar-gambar gambar-gambar itu -gambar. nah itu kan akan lebih menarik buat anak-anak. Dan tidak menutup kemungkinan ke depan akan muncul alkitab animasi nanti berkembang menjadi alkitab-alkitab yang lebih lebih modern lah. Jadi ya balik lagi ke tadi kita harus mengakomodasi semua kebutuhan dan kemampuan manusia ya. jadi Kita nggak bisa batasi juga alkitab itu harus teks, ya, tetap, harus dibaca. Karena kan sebagian ya maksud saya gini, Karena sebagian orang-orang ya, tua dulu hmm. itu kayak kamu harus baca alkitab ya, sedangkan Anak-anak sekarang kalau dibilang itu, kamu baca Alkitab ya? Ada yang ini, mah saya nggak baca Alkitab, saya cuma dengerin kok, "Harusnya saya cuma nonton Ada yang begitu masalahnya sih Ya masalahnya generasi ya, generasi iya. generasi baby boomers itu kan generasi yang tumbuh besar dengan bacaannya koran hmm. Di mana berita itu disebar lewat koran iya, Ketika iya. masuk televisi, kan, sebenarnya sudah mulai berubah kebutuhan orang sudah lebih ke visual Radio iya. dulu lah, radio sudah mulai ada benar nah, nah, lalu kemudian ada uh, video sekarang orang lebih membutuhkan informasi yang uh, lebih detail lagi yang muncul YouTube tapi kemudian berkembang lagi generasi yang butuh yang singkat-singkat, singkat banget singkat, singkat, singkat, jelas. Nah, itu generasi TikTok kan. Ya. Nah, tapi setelah TikTok kan mungkin akan ada lagi yang lain. Setiap generasi kan akan hidup dengan kebutuhannya, tentuannya sendiri. Oke oke, saya udah nangkep lah. Di hmm. situ ada satu pertanyaan terakhir buat saya hmm. buat uh, Kayos ini. Tuhan Yesus itu, agamanya apa? Hmm, menarik ini Karena saya pernah agak sedikit uh, Apa ya, agak sedikit Bernostalgia ke belakang yeah. Waktu saya kuliah, saya pernah mengisi Memberikan seminar di sebuah uh, Apalah, diskusi beda agama ya, Diskusi Islam Kristen Saya diundang sebagai narasumber Nah, ada pertanyaan seperti itu yang muncul dari audiens, dan kebetulan audiens itu bukan Kristen yeah. ya dari audiens dari agama lain. Nah, dia bertanya, e, "Kami mau tanya, itu Tuhan Yesus itu agamanya apa?" Lalu kemudian, e, pada waktu itu saya bilang, "Ini kita bicara Yesus dalam kemanusiaannya, ya. dia yang, yang turun menjadi manusia yang hadir di e, Israel pada waktu itu." Ya, dia beragama, tidak mungkin tidak beragama, hmm. dan agama dia pada waktu itu adalah Yahudi. Hmm. Nah, kenapa kita dikatakan Yahudi? Dia disunat, kemudian dia berbicara di bait Allah, dia berbicara di rumah-rumah ibadat atau sinagog-sinagog. Kan, kalau bukan orang Yahudi, nggak akan bisa dia seperti itu. Hmm. Nah, kemudian uh, dia hadir dalam kegiatan-kegiatan. Uh, Yahudi tradisi-tradisi Yahudi bahkan dia mengajarkan Taurat pada waktu itu dan juga pada waktu itu belum ada agama Kristen agama Kristen itu kan lahir dari pemikiran dan ajaran Yesus Kristus oh, jadi intinya ya. pokoknya Kristen itu dibuat Kristen itu menjadi sebuah agama karena ada Yesus iya malahan sebetulnya istilah kristen itu kan awalnya adalah sebuah olok-olokan oh. kalau kita baca di dalam kisah para rasul kan, orang-orang yang mengikuti Yesus itu disebut kristen nah sebutan itu sebenarnya awalnya adalah ya kayak hinaan lah buat orang-orang, oh dasar kau ini gitu kan oh iya iya iya, ya, ya. lama-lama identitas itu melekat, oh kami kami kristen, kami. Oh. jadi uh, apa ya Hinaan itu akhirnya lama-lama menjadi sebuah identitas Jadi, jadi kayak fanbase lah gitu ya. Semacam itu gitu. Kayak salib inilah, salib kan dulu kan lambang kutuk Oh Orang-orang yang disalib itu kan Kalau di zaman sekarang mungkin Para pelaku pelanggaran berat Yang harus dihukum mati ya. Nah salib itu dulu lambang orang-orang Yahudi dan orang Romawi melihat itu kutuk Makanya Paulus pernah menulis Terkutuklah orang yang di salib Ya kan nah, tapi berubah menjadi sebuah simbol kebanggaan ketika Yesus yang disalibkan di situ karena dia yang tidak berdosa disalibkan untuk menanggung dosa-dosa kita nah, di itu dia menjadi nilainya menjadi luar biasa oke oh, oke okay. okay. kesempatan kali ini mungkin cukup sampai di sini aja jadi kalau pemirsa ada yang mau bertanya baik itu dari anak muda atau umuran saya Atau yang lebih dewasa lagi Yang lebih berumur Bisa tulis di komentar Nanti kita akan sampaikan Terus kita akan buat sesi selanjutnya Oke, terima kasih